di stasiun Purwokerto Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto kami persilahkan untuk mempersiapkan diri Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar Untuk keselamatan Anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jam.